cik cik balik lagi bersama VLC spin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini ya so hari ini kita akan mencoba mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Olympus eh bocoran slot gacor sweet bonus hari ini dengan modal 73.000 pastinya Yesus ya. akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor sweet bonus hari ini ya sojak Ya, cc nah kita main di berapa nih bos ada rekomendasi rekomen wo -rekomen? oh, seperti biasa pasti, enggak 2.400 ya enggak lah ya slur ya. kita langsung gaskan di 50 turbo dulu ya seluruh oh, yang bertanya kita main di mana kita main di retro slot bosku itu slot tergacor tersolid santer ujagat dunia heran di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua apa itu eventnya? eventnya bonusnya member 500% khusus slot ya surya. jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo jadi 150.000 ya ya. yuk untuk rules-nya juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita kalian langsung gaskan ke depokan dulu kayak contoh depo 100.000 dan untuk cara klaim bonusnya kalian tinggal ke left ya, saja ya ya yuk langsung sekarang saja untuk link gacornya saya. Selatan di pin romannya, seluruh CC kita dapat free spin di 2400 nih, Semoga ada isi yang kasih-kasih ledakan-ledakan mantap di awal kan enak gitu loh. Cuma ini, semangka, aduh, kukira pisang jadi manggis turun gitu kan lumayan. 54.000 di awal, nih, jenik-jenik, jadi dong lagi masih enam kali lagi nih. Lima kali lagi pecahin pecahin dulu kepala petahin udah nah, itu dong yuk lagi anjing pada perkelihan tuh ini dong hmm apakah ada nggak ada isi ini cukup seperti seperti sepertinya enggak ada isi anjingnya 84 itu lah apa, apa lah ya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 Bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor sweet bonus hari ini ya slur. Karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini. Maka dari itu yuk langsung gaskan saja ke grup tele biar kalian selalu tahu bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet bonus hari ini pastinya ya surya yuk dibantu ramekan grup tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor switch warna hari ini back to the game ya surya saldo masih aman putaran masih aman yuk kita cari free spin-free spin manis di switch bonanza pastinya karena kita pemain modal receh kita pemain pemburu profit pantang bui ya surya pantangan kita itu pantang bui kita coba cari free spin-free spin manis dulu baru lemah susah-susah banget baru kita sih kalau udah pasrah banget berjarah buat kalian yang feel lama pasti paham kalau saya itu jarang banget beli lebih lebih senang berburu free spinnya nggak tahu ada kenikmatan tersendiri kalau berburu free spin seluruh nggak kayak buy gitu loh kalau nyari free spin tuh enak ada-ada feelnya sendirilah kalau itu biar kalian rasakan sendiri caranya berburu enak enak gimana? Yuk, langsung pantengin aja sampai akhir ya, telurnya. Ayo dong, mantap yuk! Semangka mantap, yuk! deli Aduh, aduh, satu kali lagi itu tadi. lolipop kurang satu, cuk! turun dua langsung anjing. Cuma satu, cuk! Aduh, semangka jadi dong! Aduh, lagi, cuma-cuma, cuma, cuma. pedas sekali. Kita naik di 4800 ya. Seluruh kita langsung gas di 30 manual saja. Ayo dong Ayo dong kasih kasih kasih kasih hai, hai, turun nih hai, hai, anjing belum, coba.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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor switch pada hari ini ya slot karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor switch pada hari ini. Pastinya ya slot ya yuk langsung gaskan saja. Kita dapat free spin ini di Bet 4800. Semoga meledak meledak mantap nih. Ya dong kasih dong. Atu apel jadi. yuk Isang dulu boleh yuk semangka ikut boleh. ratu lumayan lah ya slot ya. Tabel lima lima ratus empat yuk lagi. Aduh nah, lagi dong Anjing lagi dong anu, 25 puluh lima, tiga lumayan, empat ya seluruh ya, dong kasih kasih kasih, pecahan mantapmu, anjingmu, aduh, ya. sebang, uh. uh, ini Sambil baru lima belas, dong, kasih pecahan yang menggelegar, meledak meledak mantap loh. Apa? Tapi manggis turun hijau, manggis lagi ya. perkaliannya lagi dong jadi biru dulu, kudu lumayan lah, sudah dua puluh tiga kali dua puluh empat ratus tujuh puluh lima tuh, tembak tembak kualal pertama nih bos, Yuk, lagi dong baru dia jadi hijau, yang jadi biru susah, yang tabelnya padahal gede tuh empat belas, ayo lagi, las las las las kasih dong. Anjing enggak mau di lumayan, tuh. Jujur, ribuan itu udah lumayan lah, ya, seluruh ya. Aduh udah naik 900000 Seluruh kita langsung gaskan WD kan saja ya seluruh ya Karena kesempatan WD kedatang datang Buat kedua kalinya kita manfaatkan Kesempatan WD nya ya seluruh ya Jangan sia-siakan kesempatan WD Selagi ada kesempatan WD manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruh ya Ingat itu ya seluruh ya Jadi buat kalian semua Saya otong spi, eh, saya VOC spin pamit undur diri dulu ya seluruh ya baik best seluruh dan jangan lupa mainnya cuma di Retro slot pastinya situs slot tergacor sel Solid ya bos